Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Channel Indonesia Kamera. Oke, okay, kali ini kembali lagi bersama saya Aisyah. Di sini saya akan membahas tentang kamera DSLR dan kamera mirrorless. Oke. Okay. Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe Channel Indonesia Kamera dan like video ini kalau kalian suka. Kalian bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar. Oke, okay, langsung aja kita bahas. Hmm, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang kamera DSLR tuh apa dan kamera mirrorless itu apa sih. Kamera DSLR adalah kamera yang didesain untuk kalian yang mau memperdalam seni fotografi dan fitur-fiturnya yang lebih lengkap dari kamera mirrorless. Kamera mirrorless itu desain juga untuk kalian yang mau memperdalam seni fotografi tapi untuk fiturnya yang kurang lengkap dari kamera DSLR.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 perbedaan dari kamera DSLR dan kamera mirrorless untuk yang pertama perbedaannya di bentuknya bentuk dari kamera DSLR ini lebih mencolok karena bodinya lebih besar kemudian untuk bentuknya bisa kalian lihat sendiri ya terkadang itu ada kamera DSLR yang berat contohnya seperti 6D untuk Canon 6D ya agak berat juga kemudian Bentuknya itu di Canon itu hampir sama di kamera 60D atau kamera 550D bentuknya hampir sama seperti ini. Dia ada space untuk pegangan seperti ini. Jadi kalian bisa untuk potret seperti ini. Jadi memudahkan kalian untuk memegang kameranya. Dan di sini untuk bentuk dari mirrorless dia lebih ramping juga. Kebanyakan itu bentuknya seperti ini. Um, agak tipis ya, tapi enggak terlalu tipis banget dan dia ada space untuk pegangan juga untuk kalian memegang. Kemudian yang kedua itu beratnya. Beratnya di sini yang DSLR itu lebih berat dari yang mirrorless karena ada yang hampir 2 kg. Di sini untuk mirrorless itu sampai 1 sampai 2. Di sini ada yang 2 sampai 3. Oke okay, untuk perbedaan yang ketiga di fiturnya, di fitur kamera DSLR dan mirrorless ini lebih lengkap di DSLR karena ada settingan yang bisa di setting manual, ada yang ada yang di mirrorless itu yang nggak bisa di setting manual contohnya seperti exposure nya, kemudian di diafragma nya shutter speed di, di Canon ESM itu kita masih belum bisa atur yang Fiturnya yang manual ya. Oke, okay, untuk perbedaan yang keempat di ya, aksesorisnya. Aksesorisnya yang lebih lengkap itu di DSLR. Kemudian untuk silikonnya atau yu, untuk filternya, filter lensanya. Dan untuk di mirrorless di sini masih belum bisa dipasang filternya ya, yang di Sony. Di sini mirrorlessnya ada yang so di Sony A6000. Untuk tampilan lensanya seperti ini, jadi masih belum bisa dipakai untuk filternya. Sejauh ini saya masih belum tahu ya, atau kalau ada yang tahu bisa komen ya. Dan untuk <tuh> perbedaannya selanjutnya ada di baterainya. Untuk baterai kamera DSLR dia lebih besar, tapi kalau yang mirrorless itu dia yang lebih kecil. Karena baterai mirrorless itu lebih kecil, jadi bisa bisa meminimalisir tempat, jadi nggak memakan banyak ruang juga kemudian perbedaan yang selanjutnya di viewfinder nya di kamera mirrorless dia masih belum ada viewfinder nya ada yang sudah ada viewfinder nya di kamera Sony A6000 ini sudah ada viewfinder nya, dia udah dilengkapi dengan sensor juga jadi kalian nggak perlu switch di body kameranya untuk pindah ke viewfinder jadi kalian tinggal langsung tampilin aja di mata kalian, itu udah langsung um, kepake ya VFindernya. Tapi kalau di DSLR ini harus di switch dulu, yang di Canon 700D. Di sini ada icon seperti kamera dan ada titik merah. Ini kalian tekan tombolnya, kalau di mode foto biasa, itu bisa mengganti ke VFindernya. Tapi kalau di mode video dia untuk record ya jadi viewfinder nya itu seperti ini yang di DSLR um, kalian butuh switch dulu dan untuk yang sudah ada sensornya di DSLR itu di kamera lumix dia semi DSLR mirrorless semi DSLR oke? Okay? untuk perbedaan yang selanjutnya di ketersediaan lensa untuk kamera DSLR ini memiliki lebih banyak varian lensa yang bisa digunakan mulai nah, dari A lensa fix sampai lensa tele kemudian di perbedaan yang selanjutnya ada di videonya untuk di kamera DSLR itu sudah 4K HD sampai 4K tapi kalau di mirrorless dia masih sampai HD ya 1080 kemungkinan tapi kalau yang di Lumix itu dia udah bagus banget dipakai untuk video bisa sampai 4K juga oke untuk perbedaan yang selanjutnya di sini di saturnya. untuk di DSLR ini dia di dalam bodinya ini ada cerminnya jadi ada kacanya jadi masih agak bising juga tapi kalau di mirrorless ini perbedaannya namanya juga mirrorless ya jadi dia nggak ada kacanya dia langsung ke sensornya jadi dia jadi dia bisa memotret itu enggak bersuara jadi langsung Oke okay, lanjut untuk di perbedaan yang selanjutnya Oke okay, untuk perbedaan yang selanjutnya di performa autofocus Hai autofocus di DSLR dia lebih bagus dan untuk di DSLR dia bisa di setting manual ataupun auto Oke, untuk perbedaan dari kamera DSLR dan kamera mirrorless um, sampai sini aja pembahasannya kita kali ini Buat kalian yang mau menambahkan perbedaan-perbedaannya Kalian bisa komen di kolom komentar dan mohon maaf kalau perbedaannya ada yang kurang lengkap atau seperti apa Dan kalian bisa tentuin, kalian mau pakai yang mirrorless atau DSLR Karena mirrorless untuk generasi sekarang ini Udah mulai canggih-canggih juga, dia nggak mau kalah sama kamera DSLR. Dan kamera mirrorless yang masih jadi favorit sekarang itu ada lagi Sony A6000, Fujifilm, dan untuk semi-DSLR adalah Lumix. Jadi yang paling andalan untuk videographer di Lumix G85, yang biasanya kita pakai untuk uh, cinematic ya. Dan untuk video juga Sonya 6000 juga masih juaranya, Tapi ada juga yang pakai Fujifilm XT1 Jadi dia dia itu mirrorless semi DSLR juga Oke okay, sampai sini aja pembahasan kita kali ini Buat yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang Dan like dan share video ini Jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kita saya Aisyah pamit undur diri. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Yang baru pertama kali menonton, salam kenal. Salam sahabat fotografi videografi Indonesia kamera salam. Saudara, bye bye.